Oke, setelah Anda tahu posisi 1 sampai 8 dari 12 film India terlucu. Sekarang saatnya kita bahas posisi 9 sampai 10. 9. Ben Baja Barat Ben Baja Barat merupakan film komedi romantis India yang dirilis pada tanggal 21 Februari tahun 2014. Film ini dibintangi oleh Ranversing dan Anushka Sharma. Film yang disutradarai oleh Yasraj Films mengangkat kisah pernikahan romantis yang dibalut dengan komedi. Film Band Baja Barat mengisahkan tentang dua orang mahasiswa yang memiliki mimpi untuk membangun bisnis sendiri. Mereka ingin membangun sebuah perusahaan yang bisa membantu mengatur perkawinan besar di India. 10. Student of the Year Student of the Year merupakan film garapan India yang dirilis pada tanggal 19 Oktober tahun 2012, film yang disutradarai oleh Karan Johar ini berhasil meraih kesuksesan secara komersial. Film Student of the Year juga meraih tanggapan positif dalam kumpulan film box office yang bagus. Film Student of the Year berkolaborasi dengan Red Chili's Entertainment milik Gauri Han dan Sahruhan Film ini berkisah tentang dua pemuda dan satu gadis yang terlibat dalam sebuah cinta segitiga. Konflik di antara ketiganya pun berujung dengan dilema. Menariknya lagi, film ini dibintangi oleh aktris dan aktor muda Bollywood seperti Sidart Malhotra, Alia Bhatt, Farun Dawan, Ronit Troy, Rishi Kapoor, Sana Saed, Arabi Basar Taj, Ram Kapoor. Sekian video tentang 12 film India terlucu ini. Untuk mendapatkan informasi film lainnya, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.